zaman kalau lihat di kitab-kitab kayak di di Tafsir Munir itu tidak detail sekali. Jabal Kofit itu induk gunung dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Kofit. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, gue mau ngentrok sining induk di Jabal apa? kemudian digoyang, kemudian goyang semua. dulu orang itu janggal tapi sekarang orang tidak janggal menurut pakar geologi, pakar-pakar botanologi semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab kitab Allah itu tidak perlu mengintraksikan gunung terkait cuma mengintraksikan hidup, jadi orang yang tidak diubah ini pun gunung sajurnya. Napa? kenapa? karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpatak Kesop terus itu, bisa berkesop ternompon semua. Sama seperti kaf wal Quranil majid. Ketika Rasulullah tanya, ya Allah, kaf rum rokoh, ikut jabal. Mana ungkunon, anak mana jabal kaf? Mana di jabal kaf? Wila coba, jadi nopo, jabal nopo. Kau ini senggot jabal kaf. Wila coba, jadi nopo, jabal kaf. Jadi abrasi itu mana? Kumi nggak jabal kaf. Maksudnya waduh banget, bagi ternyata sama kalau lihat di kitab-kitab, kayak di shawih, di tafsir, menurut itu tidak detail sekali Jabal Qaf itu induk gunung dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf jadi kalau Allah lewat malaikat ingin goyang gunung, lu mau ngintruksi ini induk, ini Jabal Qaf kemudian digoyang, kemudian goyang semua dulu orang itu janggal tapi sekarang orang tidak janggal menurut pakar geologi pakar-pakar vulkanologi semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu kalau patahan di Australia gerak ya gerak semua karena kayak bola obat sekali di sodok jadi makanya ini gempa akan terus sampai benar-benar bumi kembali ke semu, semula. Disodok mulai tentang Taiwan, kemudian Aceh, tsunami, diteruskan ke NTT, terus ke Papua, kemarin ke Pangandaran, terus sekarang di mana itu yang Mentawai. Ya begitu terus. Jadi ternyata itu mirip cerita yang dikitab-kitab Allah itu tidak perlu mengintraksikan gunung terkait Cuma mengintraksikan duit itu Jadi kita tidak diubah Ini itu gunung satu napa? Kenapa? Karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadak Maka ini penting ada kesadaran Aziz Sunnah Kalau Allah menghentikan ya kita diam saja Karena Allah itu Allah kulisahin kotir, dikulisahin alim Kamu tidak usah kecangkeman orang aceh dia adab karena banyak masyatp malah goblok yang telulas foto-foto masyatung acara masyatung Bali Bali leh masyatung Hollywood Hollywood leh masyatung Cina malah komunis nggak usah ngomong gitu pokoknya adab tuh apa kuasa mengadab siapa Sisa -sisa. Sisa. tapi kita berhenti di situ enggak usah ngomong seksa karena dosa karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu <tuh> makanya Rasulullah tuh kalau ditanya ada terus tapi nggak pernah nerus ya sudah ada adab, tapi kalau, kalau mansus ya mansus mansus misalnya mm -hmm. kaum wilot itu mansus karena adab tapi kalau orang islam kan nggak mesti adab bisa saja hukuman yang menjadikan malam, hukus so. <laughs> kalau sama nggak percaya gini dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hati sohaid sama-sama adab misalnya orang tenggelam banyak kan orang mu'med di nabi itu mati syahid mm -hmm. kalau tak lawan sing darahnya wong Aceh itu mesti adab tak lawan dunia akhirat selain orangnya sombong, ibaratnya kita hadis. <laughs> udah coba Mbak Nabi beberapa kali ngetikan umatku sing syahir itu sekian syar termasuk sing mata, hori yang mati? segelang nah, artinya ada bentuk hori yang justru syahir kecangkeman, mereka tahu ngaji, kecangkeman oh tak lawan dunia, akhirat <laughs> karena sok sucinya sudah kita baca ayatnya berhenti, fayuh, berikokum saja soal Bimakavardim itu otoritasnya, wilayahnya pasang-pata-pata sudah sok suci, sudah kecangkeman oh tak lawan kalau aku bisa di aku selalu berkira ampun ya <laughs> <tuk tangan> Ini pun nanti ngenyak tiang sub provinsi, sub sucinya lucu. coba, eh, banyak orang mati di fonis. Misalnya, kamu wah ibu perono adab ternyata nabi, ngegantikan waktu, weteng, syahid, gorik, syahid, madu, syahid. Orang yang mati grup kan kita enggak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak -bodoh, pernah tahu, pakai yang khuslun khotimah saja, pakai yang khusus khotimah saja. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya saya pastikan, kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Putar, Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabagot khudub. Sebagai riwayat, bukan sabagot, rolabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan agamku artinya gini, kalau ada potensi adab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu karena itu yang mesti menang jadi pari bahasa muni mati kecepet mai pari bahasa mati tiba-tiba yang bersih misalkan itu tetap darah nih sahih, kategorinya enggak apa-apa karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngedikan yang khasih inna rahmati, lo labat, bodoh berarti gamanya pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai roh rahmat Nah kecuali ada sorikul cool ayat yang mengatakan itu ada, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum mulut, kan Allah jelas-jelas menghentikan -jelas itu karena ada. Ya sudah kita ikut mengatakan ada. Tapi kalau yang orang Aceh orang mana-mana kan tidak ada ayatnya, jelas <tuk> ya. <tuk> Mulanya singkat itu majlis sing tenang. itu kalau kaum mulut kan binasilah misalnya di bicaranya kadawa ada terus Allah menghentikan karena ada. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya mulut. Tapi sekarang saya misalnya ada orang punya penyakit homosek, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya adab, tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis okay. nggak disohke. tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah. Nanti kena ri atau kesandung jadi nabi dan itu nanti jadi kafarohnya. Jadi saya pastikan, fa'hiri kaukum lima itu untuk kontak orang mukmin. Kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mumin hitopnya jangan bimakafir tum kan kita tidak kafir. <kullan> Loh, kalau awak kan Maha tahu sehingga Allah berhak menghentikan bimakafir tum kau kafir Kita kan tidak tahu apa tidurnya dia mumin kan ayat itu tidak kena ayat itu kan pada orang kafir bimakafir tum ya adalah pebimakaman tum. Boy mikirmu mana ya seudan kalau saya di lembaga no seudan. kok seudan buat dalil. Bisa ada panggulnya tidak? Wes udan sirri wae elek munis udan kok dikteki panggung. Jajak-ajak bisa, Nek udan kok di lembaga. Tak lawan yang intinya Bahaya itu bahaya sekali orang timbang bahaya biasa. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata Qadir itu potensi. Enggak mesti terjadi karena kita tahu wa rahmati fasal. Inna rahmati sabakat ghadabi wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. kalau ning ngaji to pun nang netula. Fayu kriko kum bima kavartum, sing berhentikan bima kavartum, topun arah pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia gue iri dompemin, mana mungkin kita teruskan bima kavartum? Rumah loh, tugas wong wong. Amalnya babi walnut sidinale, dari sidinale aku suben ketemu pengiran pertama, ngelaporawang semasa lambat. Anak awalumannya subenya jadi rohmanil kusuma, aku wong pertama sungkemanem pengiran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener, deh. aku siapin mono, aku sempet nanya mono, ulama lawan ibal, Tapi kalau obat ngedikan a, itu mau ngedikan potensi. Jong nakal aku anem ini, aku kuwoso mendatangkan seksor, kuwoso kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa? Tidak, maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mau mengalami apa-apa, itu sebagai ada banyak potensi. Yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu oh, rohmat. Wah wasin orang. Ustaz Aqim mulutku lah. Dikeyakinan tidak seperti saya lawan. Karena ini menyangkut tradisinya pengirahan sunatul wasunatul. Hubungan DBK wulan itu rohmat. Bakar dari sini kata aku tora di sunat amanani majenoh. Mari ali sunan oborah wajib melakoni al. Ustaz Aqim. Ustaz Aqim. Ustaz Aqim. Ustaz Aqim. Ustaz kata Ustaz Aqim. Ustaz Aqim. Ustaz Cuma kita sebagai alih hanya mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan Sebenarnya hubungannya wong orang dengan Allah itu yakini hubungan sing Karena Allah mengatakan ini Kata Taba <tik> Rob hukum ala ala kapsi rohmah wassalamu ala maknit tabahal Jadi anggrohnya orang-orang hubungannya ambil Allah untuk salah paham ya? Yeah? soal nanti ada salah-salahnya itu ya yes, mesti kebanyakan ya yes, salah aku rasa bukan kandang macam kita pakai aku rasa kecangkuman. tidak nah. uh, sudah jelas Qur'annya gini, ini Qur'an tinggi saya pernah melihat ada kitab itu jujur-jurlah, lihat di sini lho, ya, <terpian> Tak ulang lagi saya agresif karena kita ini nusrotan oleh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan dilami mati-matian umatnya gajeng. Mati lah umatnya nabi. Iman bekasi nabi besolat besmotosolah. Wah zaman akhir pak ini rusak ini bater. Bok tuju nak kena acak. Eh sah. Ustaz nak kena sanksi kan kan jadi nabi lo nak idikan. Kan nabi nak idikan kan enak. Uang momen kena ri kena oboi bahkan susah wan susah, Allah isane susah, saya ulang lagi berkali-kali. takwilane hubungane roh. Iku sing Allah Setiap orang pasti mendapatkan rahmat Allah nah soal nanti, Allah rodongnya ngekei isang sintoi, dua koran, urat di Joko, jadi ya, mulan, terus agak ngomong sidik-sidik, tujuh minggat terus gini aneh. <sum> Tuh, panjang tenan, mesti asal omok main status ya, omok melebur, turun, sore terus gosok, hukumnya agak terus terus gosok, jadi agaknya gosok, gosok, gosok,